Dia tak ada nak makan ni dia tak ada sungguh. Nah, tak ada nak makan ni dia tak ada sungguh. Ya uji ya Tuhan hari ini. Dek Tuhan Tuhan uji ni semua Tuhan uji belaka para-para nabi, para-para ambiya, para-para semua ni uji hari ni. Sampai kepada kita hari ni ni. Tuhan nak apa daripada uji dia dia? Nabi nak mati ni sakaratul maut nabi ni sakit lebih pada orang biasa dua kali. Nabi royak dalam hadis Aisyah royak kata innalil mautis sakarat sesungguhnya laki nak mati ni sakit. Sakit dua randa pada orang biasa. Gapo Nabi orang dosa kena, Nabi orang mengaruk jadi Nabi orang jahat kena. Uji ya yang Tuhan hantar mari dalam hadis yang pertamanya Allah tahu kata kita ni orang okay. kurangnya kita ni kurehnya pahlaw kureh pahlaw malihan ni banyak jemuk orang takpul lah banyak sunnah takdak dah baca koreh pun takdak zikir pun takdak takdak kot tu pun takdak kot ni pun takdak tu hari kita demik sikit-sikit dah -sikit. tu hari kita demik sikit-sikit untuk nak tambah pahlaw kepada kita wih ada banyak ujian yang pernah tambah mari untuk tambah pahlaw kepada kita walaupun dalam hadis ayat itu, walaupun kita dijok duri satu duri yang kita jijak oleh ke pembetah itu pun Allah Ta'ala apong dosa kita nak ambil mana, no, agama mana no, yang Allah Ta'ala nak balas itu Dijok duri, satu duri dijok kok bener ke, kok mana, nak kita ikan ke, nak kita mana <guluh> jijak duri Allah Ta'ala apong dosa senang weh tauljiye mari untuk nak tambah pahala. Kita orang tak ada dosa kita ni oh tak ada. Wasa apa tak ada lah dosa kita, waso diri kita tak dak dosa. Kita kalau kita tak ada dosa tu nak tambah pahala, tambah pahala. Kalau kita eh dosa pun tak ada, pahala pun banyak, serupa dengan para-para ambiya, Allah Taala nak akatkan darajat, akak darajat, akak darajat, akak darajat, akak darajat, darajat kita uji yang tipa kepada ulul azmi minar rusul nah nabi yang hak kena tipa ujian yang banyak sekali mereka itu iaitu ulul azmi minar rusul nah habis itu, hari ini tak usah serabut apa ujian mari kepada kita we kita sedar dengan ujian yang Allah taala hantar mari itulah kita orang okay, tak weso semaya tahajud bangun maya tahajud Dengar ya, yang Allah Ta'ala uji kita tu lah Kita orang tak wasa istighfar kepada Allah Wasa nak istighfar, wasa nak tabak kepada Allah Tak ada dalam hati pihak apabila demik dah tu tak ingat kepada Tuhan Oleh ke orang demik, orang sakit Tuhan uji demik, Tuhan uji sakit ni Ya wasa ingat kepada Tuhan Oh naklah oh, tu, naklah oh, ni ni Ya Allah oh, kalau kami hanggar kami nak gilmaya jemuh oh, Ya Allah oh. kalau kami hanggar kami nak coklat eh Ya Allah, kalau kami hengok, kami nak gitu, nak gini, nak gini Dah tak alah, kami hengok, perak Hehehe, <laughs> <laughs> kok Manusia ni, dia kena dapat gantung Orang yang di bukit pun, dia kena dapat gantung dia Dia kena cari hatu dia, dia cari pang kayu dia Dia manut ni, dia manusia ni, dia Lemuh Nak buat diri, dia tak agak Ambet tu dia awak tu dia awak gapo dia dah eh, dia lemu kagapo pahang kayu demung pahang kayu pahang kayu lah temu hatu hatulah mitak aku hatu mitak aku tu mitak ni manusia ni khuliqal insanu dha'ifan Allah Taala jadi manusia ni lemah dah eh, kita ni semua ni lemah betu kena apabila peper uji ya para-para nabi semua apabila tiba uji ya mereka itu ingat tuheb lalu Nabi Yunus support juga apabila Nah, kaum dia semua ni tak sindah tahu dia dalam la, situlah dia ingat kepada Tuhan. Ni kepit dah ni. Dud dalam perut ikan dah. Dud dalam perut ikan kepit siar dah habis dah, tak ada lalah dah. Cari Allah tak ada dah, duduk dalam zuluma, duduk dalam gelap, glitter dah. Masa tulah. Nah, dia tu subhanallah illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masa tulah Nabi Yunus alaihis salam doa kepada Allah subhanahu wa taala dan tuhfe mustajab doa dia.